banyak hmm. nah, kami kami kenal ngurusin ya, karena, ngurusin karena...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 Bersama Ayah Tijora dan A.A. Benny Sofian Sofyan Wah wow, luar biasa banget nih di negara Turki Mama luar biasa Alhamdulillah persahabat ya Mereka diberikan kesehatan Dan tentu kita merasa bahagia dan bangga Mempunyai idola yang sangat luar biasa Seperti Lesti dan Rizky Bilar Ada kalimat kebsen juga yang dituliskan oleh Bang Ariel Bismillah Alhamdulillah sudah tiba di tanah air dengan lancar dan aman Amin Semangat Leslar Entertainment Luar biasa Alhamdulillah bersahabat ya Semua keluarga Tim dan idola kita Sudah tiba di Indonesia Dengan lancar dan aman ya Alhamdulillah Mereka dukungan doa baik juga kita Bersahabat yang mudah-mudahan tetap kompak Dan tetap selalu solid mendukung Mendoakan yang terbaik Untuk Lesti Bilar dari keluarga hingga tim dari Lesler Entertainment. Dan selanjutnya juga persahabat kita lihat ada sebuah unggahan vitamin bahagia persahabat ya kita lihat tuh, lagi-lagi ah. vitaminnya kepotong persahabat ya. Papa Rich kembali membuat warga Konoha menjadi semakin penasaran persahabatnya dengan postingan foto yang selalu ditutupin wajah dari Leslie dan Rizky Bilar. tapi kita lumayan aja melihat rambutnya persahabatnya tuh. <gif> <gif> momen ini diunggah kembali oleh akun Lesti Bilar video ada kalimat caption yang dituliskan lumayan lah ya yang ini rambutnya mulai kelihatan. Hashtag Leslar. duh warga konong sudah senang banget ya walaupun kepotong. Kita masih mantau, kita masih menunggu foto-foto cute yang akan di-up. Persahabat yang tunggu saja, doakan yang terbaik untuk di kita. Ke kabar berikutnya kita lihat juga persahabat, sebuah unggahan momen spesial ketika langsung tentunya turun dari pesawat dan di bandara Leslar diserbu oleh penggemar Pak sahabat ya. Ini Leslar jalur bandara ya. Luar biasa tuh. <laughs> Memang idola kita beda banget ya. Selalu saja banyak orang baik yang selalu mendukung untuk hubungan rumah tangga idola kita Leslie dan Pilar. Dalam pusingan foto ini juga kita merasa bangga Persahabat ya Perhatikan foto Les dan Bilar Tentunya jaga jarak banget ya Sama Penggemar Masya Allah banget ya Leslar dan bandara, Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia Dan kita lihat juga keunggahan berikutnya tuh, Luar biasa banget ya Leslar, Selalu aja banyak orang yang minta foto karena idola kita ini luar biasa beda banget sama yang lain. Humble, baik, ramah, persahabat yang sopan santunnya luar biasa dan kita merasa bahagia dan bangga juga tuh. Jarak foto dari Gila kita yang selalu menjaga protokol kesehatan persahabat ya. Mudah-mudahan selalu menjadi contoh baik, selalu menjadi sasak inspirasi untuk banyak orang. Berikutnya juga kita lihat persahabat di sini ada reaksi persahabat ya dari dua mas-mas ini persahabat ya Mereaksi tentunya video di channel YouTube-nya Level Entertainment. Persahabat ya perhatikan tuh mas-masnya sampai mesem-mesem baper melihat keromantisan dari Lesti dan Rizky Billar. <laughs> Luar biasa banget persahabat ya idola kita mampu membuat semua banyak orang baper bersahabat ya memang idola kita selalu the best selalu membuat kita bahagia dan bangga dan selanjutnya juga ada unggahan dari akun Ana Ayfriani bersahabat ya yang mengunggah sebuah postingan foto langsung bersama idola kita di Bandara Soekarno Hatta ya wow luar biasa nih aduh masih mama iri banget ya, pengen juga nih foto bareng Leslar secara langsung bersahabat ya duh ketemu dengan idola kesayangan Masya Allah, Alhamdulillah mereka selamat sampai tujuan Kita masih menunggu Kidukan kejutan, bahagia yang akan selalu diberikan oleh idola kesayangan kita ke kabar berikutnya kita lihat juga persahabat, ada sebuah unggahan spesial dari akun Leslar Underground, persahabat ya ini postingan video satu tahun yang lalu, sebelum lemak kebahagiaan melanda katanya persahabat ya, <guluh> memang luar biasa banget ya tebak nih warga Konoha yang hafal ini momen ketika dimana dan ngapain persahabat ya kakak selalu tampil memang luar biasa memegang sepatu bola tuh persahabat ya sepertinya sih baru uh, bermain sepak bola tuh ya wow <tuh> luar biasa dan kita lihat juga keunggahan IGS nya Bang Linter yang mana Bang Linter memposting sebuah postingan video ya yang masih standby nunggu di bandara tuh wow Tetap kompak ya, doakan selalu Mudah-mudahan Leslar tim Selalu memberikan karya-karya terbaik Dan selalu memberikan kebahagiaan Untuk kita semua Sebagai fans sejati dari Leslar Kita masih menunggu kejutan Dan kabar baik selanjutnya Tetap stay tune dan penontonan channel ini